Kalau bedanya sambal 1 sama sambal dua, gimana bedanya? Beda apanya itu? Bagusnya itu, oh, bagus -bagusan, bagus bagusan ini sambal dua, Iya, itu mah banyak karang, oh, Ada banyak karang di 1. Hmm. Tapi ada, Dekat, ada, kan itu Madakar yang sabar. Ini Patra Jasa, ini ya landai. pantainya ini itu, manjat itu. Ah, manjat berarti? Iya. Kamini memanjatnya cuma turun. Apa. Kalau di pantai di pasirnya enak disuruh. Hmm. Datang. datang. Nah, di sanggul satunya ada permainannya juga, pantainya. Permainan, permainan apa? Ada permainan, enak, apa? permainan enak, biasa gitu, permainan itu, mah Ma. Biasa. Jati, apa motorboat, apa itu, apa selancar, apa itu. Ada. Ada di sana juga tapi untuk masuknya sama juga bu? tahu oh, ada soal masuk itu gak tahu harga. karena yang punya sama sama, Sama, yang punyanya ini oh, sama, sama ini, semuanya dua sama, satu orang gitu. Oh, orang punya palu truk. oh gitu. kontraknya gitu. orang orang kantah. iya iya. kalau itu kontraknya di patra, orang patra -nya sama. ya, patra jasa. itu. kalau di sini orang jakarta. iya oh. iya. Oh. Nah, nah, partainya gede-gede banget ya. De, ya, sih, 2 toh, paling 15-an loh, kalau ngambil 2, 25, lima Oh gitu, kalau segini 25? Oh, iya, kalau segini 25, ya, ya. 4, 5, 50. Oh gitu, kalau yang satu satu ikut sini 15. 15. Ya.